Persiapan gempar berbagi. mantap. Semoga anak-anak gempar selalu kompak, kompak jaya. Dukungan dari Dewan sudah ada. 2 orang Dewan. Amin. Amin. muka selimane memberi Ini mana? mana?